Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, sahabat MTS negeri lima Serang. Kali ini kita akan mengikuti kegiatan peduli lingkungan hidup yang dilakukan oleh madrasah bekerjasama dengan Vital Ocean Indonesia di madrasah tercinta Kali ini kakak-kakak dari Vital Ocean Indonesia sedang membimbing adik-adik Gaspol MTS negeri lima serang dalam kegiatan berkreasi dan berinovasi membuat kerajinan dari barang bekas. Kreasi ini berasal dari barang bekas yang tidak lagi digunakan di rumah, yang biasa kita sebut dengan sampah. Nah, Kali ini, adik-adik Gaspol akan menyulap barang-barang tidak berharga ini menjadi kreasi yang bermanfaat, bernilai, dan ramah lingkungan tentunya. Kegiatan kreasi ini dilakukan selama satu hari penuh pada Kamis 16 Juni 2021, mulai dari pukul 8 sampai dengan pukul 4 sore. Ayo, kita ikuti bersama kegiatan seru mereka. Hi, saya Nisa, saya dari Vita Ocean Indonesia Saya adalah pembimbing dari kegiatan program gerakan anak sekolah peduli lingkungan yang biasa disingkat jadi GASPOL. Nah kami biasa mengadakan kegiatan untuk membimbing anak-anak agar lebih peduli terhadap lingkungan Nah pada hari ini kegiatan kami adalah membuat prakarya dari hasil daur ulang Temanya dari kardus dan botol plastik Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengasah kreativitas anak-anak dan juga mengurangi sampah plastik yang dari rumah, supaya anak-anak itu bisa meminimalisir sampah yang ada di rumah. Kemudian, mereka bisa memilah sampah mana yang bisa didaur ulang dan sampah mana yang tidak bisa didaur ulang. Nah, bagaimana cara mengolah sampah yang bisa didaur ulang itu menjadi barang-barang yang lebih berguna? hari ini, bebas anak-anak yang menentukan apa yang mau mereka buat dari bahan-bahan yang sudah ditentukan. Jadi, bahan yang ditentukan hari ini adalah dari kardus dan botol plastik. Kita bawa sendiri dari rumah, saya sudah infokan mereka dari minggu kemarin supaya mereka menyiapkan botol plastik dan kardusnya. Nah, barang-barangnya itu nanti didokumentasikan dan dikumpulkan supaya menjadi hasil karya dari anak-anak gastronya itu sendiri. Nah, ini kami akan memulai untuk e, mengaktifkan kembali bank sampah. Jadi anak-anak mulai menabung sampah-sampah yang dari rumah supaya mereka tidak menimbulkan sampah lebih banyak dari rumah. Jadi, supaya anak-anak memanfaatkan sampah ke harian yang lebih berkesan. Nah, jadi kami juga merencanakan supaya kegiatan ini lebih sustainable. Jadi kami ingin anak-anak e, memberitahukan kepada teman-temannya yang lain juga saya itu untuk mengajak dirinya sendiri supaya lebih peduli lagi terhadap lingkungannya dimulai dari rumah. Kemudian nanti dibawa ke sekolah supaya kebiasaan-kebiasaan itu bisa tertular ke teman-teman yang lain di sekolah. Jadi semoga nanti ketika sekolah sudah aktif, teman-teman yang lain juga tidak membawa sampah sembarangan dan sudah memilah pembuangan sampahnya.